lagi di Indra Gaming guys. hari ini kita mau push rank lagi ya ayo dukung channel ini terus dengan subscribe like, comment dan share oke, jangan banyak bacot lagi ayo kita mulai saja gamenya Cloudy, Nana Alucard, sama Joy faktornya dua guys mungkin ya. Alucard kita siap Oke lah, welcome to Mobile Legend. Guys, kita fokus dulu ya guys. Pertama-tama, buff dulu guys. habis buff. Eh si Anu, kusub bro. Kalau jalannya kalau jaraknya paling Ya, roh juga mati tuh. itu sabar ya guys ya nanti kita ajar dia di akhir game ya guys ya, ya, ya baru mati dia, baru tahu siapa bisa bagaimana ya atas ya bro, dia dihajar sama orang-orang Oh, vale mati terus vale yang <tik> ngepit bangsat Palingnya nukes, oke Palingnya oke okay, terus nih palingnya Palingnya tau ben ga sih guys Lihat nih, palingnya maju di depan terus nih guys kalian perhatikan saya tuh paling itu Pasti kan. tinggal aja di palingnya kalau nukga kita untuk menunggu oh palingnya sulit so. nahnya selesai lima kalinya masih nah, lima anu lagi ini juga terus ini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 Leurhaya, um. Oh ada yang turtle tuh Kenapa bilang dari tadi Kenapa nggak bilang dari tadi Ada Ada mati dong Ada Bro aw, tuh, mantap itu si Aldo ya, guys. lihat tuh, ada pos tuh, guys. Busa, gak tahu dia Suruh pulang kemarin ya, bro. Sofi Alunya lo, alunya lo, alunya lo, lebihnya lo, lo, alunya lo, alunya lo, guys lo, alunya ya guys Baik, dia. Ayo kita tarter dulu. Ayo. Guys. mantap ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ajar oke, oke, oke, oke, oke, oke, karena diam lagi, oh bukan, masih panas. Oh, tepat, eh, ya, ya, ya, ya. deh, bro. Kalau deh, bro, kalau deh, bro, mampus oh. terus, terus, tahan, bro. Kira dia ke dalam tower, bro. iya, iya, ya. bisa nggak? Enggak bisa, ya, udah, dah, dia ya. okay. pulang, lah. Satu, satu, satu, satu, mati mundur lah mereka pancing kita masuk ke sana biar kita itu hey okay, okay, guys mati biar lihatlah vale guys oh, mati yeah. berapa, berapa kali guys hitung tunggu kali tunggu kali tunggu kali. tunggu sahabat sahabat ini yang biar masuk lagi gila sakit karkelde nya guys kabar kabar hukus hukus bro hukus menang hukus yang bawah hukus bawah, bukus bawah. Bukus bawah. Bukus. Ye, ye masuk dalam sini aja masuk dalam hukus jangan di luar lo mati kita kalah gerak-gerak ini terutama incar ini dulu ya guys MM tuh guys. -nya itu ada. Ber oh, oh, iya. Apain S Drek, re Bro. Bundur, bro. biar Claude ber ulti dulu. Baru kita Mas. masuk. Mana dia? Itu bau tetap belum. Claude, Bro, Claude kok. Push. kok ada ya, waktu. Itu loh Claudenya dia di situ. Iya, dia ya, itu kok pakai skill, Bro. Hati-hati, mambot. sudah tadi berumput hmm. lihat sudah yeah. bunuh. Oh Tuh. Kaya juga. Kaya. Kabar bro, kagak ada jauh bro. Ah. Uh, aja. aja. Gas, gas, atas, bro nanti kalau itu keluar kaki apa namanya? bocah. Oh, ah ya. tolong <tuk> lagi. mundur usah bisa, bisa masuk nggak? Ya? Hati, hati hati ada cloud mundur aja bro aja, Nunggu aja bro Aduh apa enggak bisa jangan difaksa gitu ya. kita sama <laughs> mampus kau, mampus mampus mampus mampus kau, mampus kau, mampus kau, mampus kau, Hai, hai, hai, hai, yang kita hina Ternyata dia MPV guys hai, kita ya guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe dan komennya ya guys ya. Dadah. Dadah guys.